kalau saya bilang Jokowi kasih buka jalan buat kami kerayan supaya Malaysia masuk di sini beli beras kami di sini. Allah. Hmm. Ibu nggak pengen orang Indonesia aja bu yang tahu beras kerayan ini seperti apa? Siap, siap, siap. Boleh. Hmm. Hmm. Tapi kalau kalau kami jual sama kita Indonesia mana ada orang yang, yang seperti orang dari Malaysia?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 saya nggak tahu juga ini pasal apa ya guys ya, tapi ini requestan daripada teman-teman sekalian. Nah di sini coba kita baca komentar-komentar Terlebih -komentar dahulu guys ya Warga kerayan tetap semangat Terima kasih atas 11 bulan kami di sana. Oh my god Keren Indonesia memang kaya dengan berbagai Macam tanaman-tanaman alaminya Betul ya Inilah kemerdekaan tanah air Indonesia Puluhan tahun hidup menderita juga bergantung Kepada negara tetangga Malaysia Untuk hidup ya Sedih oh pemerintah Indonesia Malaysia Tolong buat MOU untuk menolong Warga perbatasan sedih melihat saudara udara begini. Ai tak faham juga tapi di sini sudah ada macam kesedihan-kesedihan ya -kesedihan. guys ya. 4 karung beras hanya mendapat 2 kg gula. oh iya ke Oh my god. Untuk 4 bensin motor kan. Tidak mungkin jika dikatakan pemerintah atau DPR tidak tahu tentang susahnya kehidupan masyarakat di sana. Sangat miris. Jangan dikasih alasan yang sama. Negara besar, penduduknya banyak, tempatnya jauh, pulaunya banyak. Tidak ada alasan setiap pemerintah nasional dengan cara apapun harus melaksanakan kewajiban kepada setiap warga negara secara adil dan merata. Betul banget sih ya kan. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu dalam Pancasila ya guys ya. Saya jadi gak tahu istilahnya. Gimana ya, perasaan orang-orang di sana gitu kan? Ketika, aduh, tetap tekun dalam doa dan pengharapan suatu saat. Apa yang saudara-saudaraku gumuli terkait pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya akan terjawab. Doa kami, Tuhan memberkatimu. Oke, keren sih. Kasihan lihat nenek 75 tahun masih turun ke sawah. Oh, kalau di Indonesia masih biasa ya, Guys ya. Karena kalau nenek-nenek itu istilahnya tidak bekerja, dia bakalan sakit-sakitan. Itu seperti nenek saya di kampung, tetap aja istilahnya kalau kita suruh untuk tidak bekerja, ya tetap mereka memilih untuk istilahnya beraktivitas agar supaya badannya itu kuat. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja, Guys, kita play videonya. Let's go. RI ya, Indonesia. Wow, krayan dikenal sebagai penghasil beras adan yang merupakan beras organik, di varietas oh. padi penghasil beras adan hanya bisa tumbuh di tanah Krayan. Wow. Hal ini membuat mayoritas warga Krayan merupakan petani beras, meski waktu panen mereka hanya satu kali dalam setahun. Oh my God. Saya bertemu Ibu Rut dan sejumlah ibu-ibu lainnya okay. yang hendak menanam padi di Longkewan, krayan, krayan Barat. Wanita paruh baya yang gigih dan tangguh ini hingga kini masih menjadi tulang punggung keluarganya. Ya Allah. Meski harus berjalan kaki belasan kilometer melewati hutan untuk menuju pematang sawah, ibu Ruth dan kawan-kawan tak pantang menyerah. Keren. Ya Allah lewatnya juga di situ ya. Jadi uh, setiap harinya sebelum tiba di pematang sawah, ibu-ibu di sini harus melewati jembatan yang sangat... Jadi sini sangat berbahaya sekali ya guys jembatan seperti ini ya kan ini terbuat hanya dari bambu saja Saya berharap pemerintah juga mengambil tindakan penting dalam hal ini ya guys ya untuk infrastruktur jalan ya haruslah seperti itu karena banyak sekali di sini mungkin kegiatan-kegiatan warga ataupun masyarakat yang ada di sana itu, ke sawah ataupun ke ladang mereka dan mereka harus melewati hal-hal demikian ini, guys ya. Ya Allah sangat-sangat memprihatinkan sekali dan saya bilang istilahnya ini sangat berbahaya, guys. Jauh dari kata layak karena ini hanya ya bener, gak layak. beralaskan Kaya. dua Tuh. bambu. Okay. Kita harus sangat berhati-hati ketika melintasi jembatan ini dan perlu sangat menjaga keseimbangan karena betul. ini saya aja cukup kesulitan. Tapi ibu, -ibu di sini ...seperti sudah terbiasa melewati jembatan yang sangat berbahaya ini. Cantik banget. Tiba di sawah dengan alat tanam seadanya, bibit padi yang telah dibawa siap ditancapkan. Oke. Saat musim tanam, Ruth biasa menghabiskan waktu sepanjang hari di tengah teriknya hamparan sawah. Ya Allah. Ibu... Ibu sekarang usianya sudah berapa Bu 75 75 tahun Allahu Akbar saya kira nggak enggak, enggak seperti yang dikomentar gitu kan Ternyata Ibu ini sudah 75 tahun guys Masih sehat Masya Allah Ibu ya Sehat selalu Ibu Tapi masih kuat ya guys Alhamdulillah tapi kalau 75 itu guys, kebanyakan kalau di kampung saya itu sudah nggak bisa ini ya. sudah nggak bisa ngapa-ngapain, paling cuma duduk, rebahan, tidur gitu guys. tahun iya. kenapa Ibu masih e, datang ke sawah menggarap? Kita kan, kita meminat kebutuhan kita. Hmm. Ya Allah Ibu. Kalau kita tidak ke sawah, kalau orang nggak dual, buang, hmm. beras, yang kasih kita makan. Nah Ibu, ini sekalinya menggarap sawah tuh... Uh, hmm panennya itu berapa kali, Bu, biasanya, Bu? Dalam setahun? Satu, Satu tahun. Ya, Allah. Ini sekali? Dalam setahun? Kalau Pak Jokowi sekarang lagi nonton, Ibu mau ngomong apa ke Pak Jokowi, Bu? Kalau saya bilang, Jokowi kasih buka jalan buat kami kerayan supaya Malaysia masuk di sini, beli beras kami di sini. Allah! Hmm. Ibu nggak pengen orang Indonesia aja, Bu, yang tahu beras kerayan ini seperti apa? Jep, jep, jep. Boleh. Hmm. Hmm. Tapi, kalau kalau kami jual sama kita Indonesia ya, mana ada orang yang wow. seperti orang dari Malaysia. Oke, oh gitu, masya Allah. Miris, meski miliki potensi alam yang melimpah, problem yang dihadapi para petani beras di Kerayan yakni menggantungkan hasil bumi mereka dari para pembeli Malaysia. di lokasi terpisah saya mendatangi rumah yang menjadi tempat penggilingan padi produksi penggilingan padi menjadi beras di rumah milik Sapri yang terletak di Long Midang kerayan induk ini juga biasa mendistribusi pasokan beras ke Bak Kelalan Malaysia Oke. Nah jadi ini proses penggilingan dari padi menjadi beras dan satu kali menggiling ini mampu mencapai 14 kilo di dalam satu ember Oke. perlu lebih dari satu kali juga untuk menggiring Padi di sini agar beras betul-betul halus. Saat beras sudah mencakup empat karung, saya bersama warga berusaha mengantarkan beras untuk dijual ke Malaysia. Oh begitu, oke. Okay. Jadi, jadi langsung ya guys ya, dari sana setelah di ini langsung dijual ke Malaysia guys. Wow istilahnya kalau teman-teman nggak -teman nge-share ini aku nggak tahu guys asli. Meski pintu utama perbatasan telah ditutup, kami mencoba menelusuri jalur lain dengan harapan dapat menjual beras kerayan ke Bakkelalan, Malaysia. Di tengah perjalanan, kami disambut hujan deras Aduh. yang kondisinya tidak dapat diteruskan dan terpaksa harus menepi. Betul. Ini masih berapa jauh lagi ya, Bang? Masih agak jauh sih, Mbak. Soalnya kita harus keluar lagi nih. Cuman ah? ya kayak gini kondisinya. Okay. Di lapangan sedang kita, masyarakat hujan juga hmm. nggak bisa aksesnya. Masih Jadi lebih licin. Tergantung cuaca juga ya. Iya. Saat hujan meredah, kami melanjutkan perjalanan. Jarak dari Long Midang ke Bak Kelalan hanya berkisar 7 kilometer saja. Namun, saat tiba di ujung perbatasan, tak disangka kondisinya juga masih tertutup. Ya Allah. Jalur yang biasa dipakai kendaraan melintas telah dibatasi oleh pagar. Tak sedikit tulisan keluhan warga terpampang di pagar yang menutupi jalan warga menuju Bak Kelalan. Ini. Uh, kalau ditutup ini emang seperti ini atau atau gimana Pak? Ya kemarin-kemarinnya dia buka, sekarang Anda tahu kayak apa ditutup sekarangnya? Jadi kita nggak bisa lewat sini dong Pak untuk bawa beras kan. Iya. Udah bisa lewat. Juga. Jadi sekarang kalau ditutup gini kita uh, gimana Pak? Kita harus ngirim berasnya kemana nih? Ya begitulah. Kita ini ya kayak kayak tukar-tukar begitulah. Tukar. Ya. Tukarnya tukar, sama Oh barter. Uh. Oke, okay, di sana masih masih sistem barter ya guys ya. Oh gitu Pak. Di mana itu tukar-tukarnya Pak? Ya di sinilah. Oh. orang biasanya datang kan? Melihat kondisi pintu perbatasan yang sudah secara keseluruhan ditutup menuju Malaysia, Sapri dan saudara-saudaranya tak punya pilihan lain selain menukarkan beras dengan kebutuhan pokok lainnya. Oke. Hal ini hanya bisa dilakukan di keraian, yang artinya Sapri kali ini tak mendapat keuntungan berupa uang dari hasil penggilingan berasnya. Aduh. Sampai di warung sembako untuk barter, beras milik Sapri sempat ditolak karena kondisinya yang sempat terguyur hujan. Namun, setelah sempat bernego dan meminta belas kasihan dari pemilik warung, hari ini Sapri mendapat dua gula dari hasil tukar empat karung beras. Oh my God! Empat karung beras kalau di sini itu harganya sekitar... Kalau karungnya gede-gede kayak gitu, guys, dua ribu lah, minimal dua ribu itu satu jutaan, guys. Dan di sana cuman di barter dua kilo gula, guys. Allah, wah, ya Allah. Ini pemerintah harus mengambil tindakan ini asli, jadi harus memang betul-betul juga adil, ya adil-seadil-adilnya untuk rakyat Indonesia. Jadi setelah proses negosiasi, ternyata beras yang kondisinya basah, itu nilai jualnya turun, nggak bisa disimpan, sehingga awalnya ibu ini menolak untuk menukar dengan bahan lainnya. Tapi setelah negosiasi, akhirnya bapak mendapat dua kantong gula. Ya Allah. Tolonglah perhatikan kami di kampung-kampung ini di pedalaman. Susah betul kami ya Oke okay, guys ya, sudah selesai videonya Dan itulah tadi ya Allah Akbar Di perbatasan negeri Indonesia Malaysia ya guys ya kita lihat Tadi itu dan Masih seperti itu juga Saya kurang tahu juga Ya guys ya berkenaan ini agak-agak sensitif Tapi hal kebenaran Adalah Bahwasannya dalam Pancasila aja Disebutkan ya kan jadi keadilan ya semua fasilitas mungkin ya kan banyak sekali istilahnya mungkin lebih daripada ini ya kan lebih istilahnya lebih miris daripada ini mungkin tidak ada jalannya mungkin apalagi tadi kita lihat di akhir itu tidak ada listriknya ya Allah Allahu akbar la ilaha, Allah, akbar semoga ya semoga Bapak Presiden dan semuanya juga kalangan menteri-menteri dan juga istilahnya Ya, yang punya jabatan tinggi ya untuk melihat dan memandang orang-orang seperti ini juga, guys. Ya, karena mereka juga ingin menikmati seperti itu, kenyamanan yang kita nikmati di Jawa ataupun di negara-negara lain. Ya, maksudnya adalah apa ya? Ah, gak ngerti juga sih, guys. Mau ngomong apa juga karena kasihan banget gitu dengan jembatan yang hanya cuma pakai dua bambu gitu kan, dengan jalur yang istilahnya aspal tapi ada yang rusak seperti itu dan semoga sekarang sudah membaik. karena ini videonya sudah agak lama ya, di tahun kemarin yaitu 2022. nggak ngerti juga sih mau ngomong apa, guys. Semoga aja semoga aja lebih baik ke depannya ya dilihat oleh pemerintah dan dibangun ya seperti itu untuk infrastruktur jalannya sehingga memudahkan masyarakat untuk beraktivitas dan juga berjualan ya, teman-teman sekalian. Allahu Akbar. Oke okay guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini guys. Jangan lupa like, share, comment dan subscribe channel ini ya kan. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar video ini ditonton banyak orang dan mungkin salah satu pejabat ataupun pemerintah boleh menonton video ini ya kan dan melihat bahwasanya rakyat Indonesia di sana itu Sangat-sangat memerlukan ya Tentang infrastruktur jalannya Seperti itu guys Dan mungkin istilahnya sistemnya juga diperbarui Sehingga istilahnya Beras yang empat karung itu Tidak hanya mendapatkan dua kantong gula Seperti itu Akan tetapi bisa selayaknya seperti halnya di Jawa Seperti itu guys ya Oke terima kasih sudah tengok video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Bapak untuk Diri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh